Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam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 Gua otomotif. otomotif, jadi lagi Kolakulasi kita lagi kabulerasi ya. nih antara Derosa sama Dua, dua otomotif. otomotif. Semoga menjadi uh, rekomendasi untuk teman-teman semua. Kita mau kasih info untuk mobil bekasnya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel kami uh, di uh, like, subscribe ya. Yang belum subscribe, terima kasih untuk semuanya yang udah subscribe.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 Nasi Jagal Bang Alif mantap. Ada menunya banyak nih. Ada nasi daging sambal plus lalapan dan ada juga nasi campur. Dagingnya empuk, mantap pokoknya. Kalian yang mau bisa order lewat Gojek atau grabfood juga ada. Buruan diorder. Porsi banyak, bikin kenyang, harga murah. Sambalnya mantap. Kalian bisa order lewat Gojek atau Food Buruan teman-teman. Aji Herman. Kalau paciran bisa share ke teman-teman untuk lokasi dari Oh, oh, ya. motor ini ada di mana? Jalan Raya Binnong, rt 2 22 rt 2 ya Jadi teman bisa cek di Maps ya Dengan ini, Kauja Motor, ah. Oke Pak, sudah di-share ke teman-teman oh. Nomor 08, 1 kali, 62, 3 kali 3 kali Oke. dengan Pak Haji Herman ya, ya Pak Haji Herman. Ah. Kita mau cari tahu stok-stoknya di sini nih ya, ya. Mas Uh, minta kasih tahu Pak Haji, Pak Haji stok-stok di sini unitnya ada berapa Pak Haji? 5 lima, lima, lima unit. Ada 5 unit. Ya. Tadi yang satu udah laku ya Pak Haji ya? Iya, udah laku yang dua. Ini ada unit apa nih Pak Haji? 2014 Prestige. CRV 2014. CC24. cc -nya 2.4. Prestige. Hmm. Matic ya Pak Haji ya? Patic. Harganya 26. 260. Harganya 260. Ya. Uh, ini tangan perorangan Pak Haji. Tangan pertama perorangan. sama perorangan. Pajak di bulan 12 Betul. ya Pak Haji ya. AM nya berapa ini Pak Haji? AM nya 70. AM nya masih 70. Eh uh, alamat Tangerang Kota. Eh uh, alamat STNK Tangerang Kota. Buka harga di 260. 260 bisa bisa nego, Pak Masih bisa nego. Bisa. Ada paket kreditnya juga, Pak Ji? Paket kredit bisa, untuk tambah pun bisa. Uh, Tukar tambah pun bisa di sini. Uh, tapi kalau untuk eh uh, kita kredit uh, syariah atau konvensional bisa, Pak Ji? Bisa, satu bisa. minggu garansi. Oh, satu minggu garansi. Oke. Okay. Mobil dijamin utuh, nggak ada bekas nabrak. Oh, mobilnya dijamin utuh, nggak ada bekas nabrak, nggak ada bekas banjir. Siap pakai semua siap ya Pak dia, ya. siap pakai. Ada lagi, okay, yeah. kita pengen tahu selanjutnya. Eh, mas? Nah, udahlah. Emas berikutnya ini ada mobil Pajero, road apa nih Pak? Emas. Dakar. Dakar. 2017. 2017. Empat yeah. kali dua. Empat kali 2 4 namanya 62. Ya, si. Kedatang pertama. Pajak hidup. Tangerang, Tangerang Kota, Cipondoh. Cipondoh. Heeh. Harganya dari 175 pas ya. tujuh masih bisa nego. kredit ya. oh, ini... bisa tukar tambah bisa. bisa. kalau tukar tambahnya Pak Haji ada DP orang pen pakai motor itu bisa Pak Haji. Kalau pakai motor ya kalau mau ke Pasir bisa aja. Bisa aja. Kalau mau ke Pasir mah ya, bisa. Bisa aja ya, Pak ya. Iya. Ah, fleksibel ya berarti Pak Ji ya. kata banyak kurang sini. pakai motor sebagian nggak masalah. Ah, pakai motor bisa. Ke tambah kurang. juga bisa ya, Pak ya. Selanjutnya, Pak kita mau lihat stok satu lagi nih. Ini ada. Yuk. Ya. Ini ada apa, Pak Fortuner. Eh, oh, kita, iya sini aja. Ini ada pajak Pajero Fortuner 2017 tipe G. Fortuner 2017 tipe G, G. manual matic, Pak Ji. Matic. Ya. Pajaknya pajak hidup bulan 1. Hidup ya, bulan 1 ya. Berplat genap. Ini STNK alamat mana, Pak Jakarta. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Nah, kilometernya, Pak kilometernya pajak. 71. 71. Ya. Ini siapa kayak juga siap pakai. Ya, mobilnya ya? Siapa mobilnya ya? Pake, gak ada pakai harga cashnya berapa Pak Ji? 400. 400 400 400 bisa nego ya bisa nego bisa nego bisa paket bisa. kreditnya juga ada kalau paket kreditnya kira-kira di DP berapa Pak Ji? sekitar 75 bisa 75 75 bisa teman-teman tapi kalau ada yang mau nanya-nanya atau tawar bisa langsung hubungi Pak Haji aja bisa. nanti nomor Haji, teleponnya man. kita tampilin juga di kolom deskripsi uh, selanjutnya aja next Lanjutnya Iji. Altis 2018 nah, pemakaian teman -teman, 2019 2017 nah, unit ini ada ya, akhir ya? ya, ya, 2018, 2018 akhir ya. ya. Ini Pak Ji platannya a -nya, ah, serang apa ah silikon ah silikon oh, oh, iya. serang berarti platannya a -nya, ah, serang ya juga, rendah, teman teman yang besar jarak yang sangat jelas ini ready berapa tiga puluh enam ribu tiga puluh enam ribu empat ya oke jadi untuk kaleng kilometernya juga masih sangat rendah teman-teman untuk harganya pak harganya tiga ratus sepuluh 310, bisa nego, bisa nego, ya. bisa nego line cash juga bisa kredit ya pak ya bisa ternambah juga bisa. bisa mobilnya juga siap pakai kayaknya mas ya, ya masih oke okay banget masih ya. cari mobil tenet uh -huh. di mewah uh, ini semua keseluruhan masih oke okay banget ya mas ya uh, dalamnya juga masih semua orsinil ya pak di ya orsinil pokoknya Unit di sini dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir ya Pak Ji Next, satu lagi Pak Ji okay. Ini Honda Honda CRP tahun 2008 CC 24 hmm. Tipenya Pak Ji? Tipenya yang 24, metik ya. Ya. 2400 cc metik ya Pak Ji ya, ya tahun 2008, 2008. Ini STNK-nya, pajaknya bulan 10. Bulan 10 alamat Binong. Oh, alamatnya Binong sini. Manual matic tadi? Matic. Oh, matic. Oh, ya. 160. Harga harganya? 130. Bisa nego. Ya. Ini harganya 160, Pak. 130. Oh, 130. Ini masih bisa nego, negonya bisa, banyak nego. apa dikit Pak dikit, dikit. dikit aja, dikit aja. Sudah ada, naprak, ada, ada, Ya. ada, ada, ada, it went wrong sometimes i oh satu lagi Oh, oke. Okay. Satu lagi, ada lagi. Tahun 2013. 2013? Ya. Yeah. Saya empat 41 ini. 41. Oh, ini pemakaian sendiri Pak, bukan pajak, bukan dagangan. Bukan dagangan. Kirain pemakaian sendiri. Teman-teman, nah. ini ada t mobil tipe Honda CR-Z. Honda CR-Z. Tahun 2013. Tahun, tahun 2013. Ya. Ini pajaknya bulan apa nih? Pajaknya bulan 9. Bulan 9, tapi terima hidup pajak. Hidup, hidup. Terima hidup. Uh, tangan pertama apa? Tangan pertama. Tangan pertama perorangan ya, Pak Ji ini KM-nya berapa banyak? KM-nya empat puluh satu. KM-nya masih empat puluh satu, teman-teman. Ini mobilnya siapa pakai ya, Pak Jaya? Siapa pakai, siap pakai? Keren banget juga ya untuk teman-teman yang lagi cari-cari unit nih. sedan ada apa? Kerjat. Kerjat. Iya, kerjat keren ya Mas ya. <laughs> keren ini. Ini. Kesnya berapa? Garis dua lima. Tiga ratus dua puluh tapi masih bisa nego Pak Haji. Masih bisa nego. Dia juga ada paket kreditnya ya Pak Haji. Paket kredit bisa. Paket kreditnya juga bisa, Nanti tinggal dibicarain aja. hubungi Pak Hajinya langsung, boleh. Ini KM-nya tadi berapa Mas? Empat puluh masih rendah banget ya, iya. Mobil masih mulus, kaki-kaki pasti masih, masih enak, enak ya Pak Haji orang... ya, orang KM-nya masih empat puluh satu. Iya, rawatan ini kayaknya hari kentip mobil yang dibawa ke sini. Ini gagang juga masih. ya, kayaknya masih oke okay semua ya. Ban aku peleknya juga masih bagus banget teman-teman. <San> mess we made, guess I never know where it went wrong, sometimes I feel like all oh, that's sad, cause we're older people forget, in this crazy world I don't belong, Salam dari Rasa Assalamualaikum!